fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya Cina pada 8 Januari 2023 melakukan peluncuran luar angkasa pertama negara itu di tahun baru tiga satelit bernama Xi'an-23 Xi Xi'an-22A dan Xi'an-22B diluncurkan oleh negara pada pukul 6 pagi waktu Beijing dari lokasi peluncuran pesawat luar angkasa Wenchang di Provinsi Pulau Selatan Hainan menggunakan kapal induk Longmat 7 roket. Ini adalah peluncuran sukses pertama negara itu pada tahun 2023. Dan ini juga merupakan misi penerbangan ke-459 dari seri roket pembawa Longmat. Satelit akan digunakan untuk eksperimen ilmiah dan verifikasi teknis uji verifikasi di orbit dari teknologi baru seperti pemantauan lingkungan luar angkasa. Sementara itu, perusahaan roket swasta Cina Galactic Energy meluncurkan 5 satelit ke luar angkasa. Itu adalah peluncuran sukses kelima perusahaan. Dengan peluncuran hari Senin kemarin, perusahaan luar angkasa Cina telah mengirimkan 19 satelit dari 9 pelanggannya ke luar angkasa. Bahkan lalu China, Aerospace Science and Technology Corporation atau CASC mengumumkan rencana untuk lebih dari 50 tugas kedirgantaraan pada tahun 2023. Ia menambahkan bahwa stasiun luar angkasa berbentuk T Cina akan melanjutkan operasi normal tahun ini. Proyek stasiun luar angkasa berawak akan memasuki tahap penerapan dan pengembangan dan stasiun luar angkasa Cina akan merealisasikan operasi normal pada tahun 2023. Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait Cina meluncurkan tiga satelit baru yaitu satelit Cijian-23, Cian-22A, dan Cian-22B keluar angkasa pada tahun 2023. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya.